kalian memiliki impian untuk tinggal di hunian bernuansa resort di kawasan yang asri dan modern hmm, ini dia telaga kahuripan dengan konsep kembali ke alam Indonesia ini aku lagi ada di lembah teratai di telaga kahuripan nah kali ini aku mau review unit yang ada di telaga kahuripan kalian pasti penasaran kan yuk ikut aku lagi sama aku Sintia Putri di acara Lihat Properti. Nah, kali ini Aku lagi ada di kawasan Telaga Kahuripan. Tidak diragukan lagi ya perumahan ini tuh luasnya nggak ada yang ngalah ngalahin Ya luasnya itu 750 hektar. Wow, itu luas banget bro ya kan? Nah, di sebelah kanan saya ini sudah rilis satu klaster terbaru dari Kahuripan. Nah itu klaster Aluna dan juga uh, di sini nanti akan ada banyak fasilitas premium yang menunjang kehidupan. Nanti akan ada. Ada clubhouse, connectivity center, ada coffee shop, ada resto, ada sekolah, ada juga recreation dan ada green parknya juga. Keren kan buat kalian yang mau tinggal di sini itu full fasilitas, penuh dengan nuansa hijau, luas banget. Dan menurut aku ya, hunian ini tuh dari awal masuknya aja itu udah penuh dengan eh, kehijauan, ada banyak pohon-pohon, terlihat lebih sangat alami. Nah kali ini kita akan langsung review ke salah satu unit yang ada di Telaga Kahuripan Kalian pasti penasaran seperti apa sih arsitekturnya, seperti apa sih nanti landscape-nya Dan juga kalian mau tahu nggak sih si Telaga Kahuripan ini arsitekturnya itu untuk landscape-nya itu dari Urban Plus Yang menang sebagai uh, desainer di Ibu Kota Baru dan juga untuk huniannya sendiri itu arsiteknya menggunakan Hadi Pinsen yang sangat terkenal. Jadi nanti aku akan kasih tahu kalian hunian yang benar-benar hangat, warm tapi tetap kelihatan sangat modern dan minimalis. Penasaran? Yuk, ikut aku. people, Aku udah ada di depan show unit di Telaga Kahuripan ya. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian kalau Telaga Kahuripan ini memiliki empat tipe rumah. Ada itu ada tipe 9 di sebelah kanan saya, di sini ada tipe 7. Nanti di sebelah sana ada tipe 6 dan juga ada tipe 8. Nah, nanti aku mau pilih dulu nih, aku mau review yang mana yang kira-kira menarik ya kan buat kalian semua. Kalian harus tahu banget nih kalau di depan pintu masuk ke Telaga Kahuripan ini udah diakses sama Tol yaitu pintu tol Bomang. Jadi kalian bisa akses ke Bogor, kalian bisa jalan juga ke Jakarta. Jadi untuk tinggal di sini secara lokasi itu sangat strategis ya menurut aku. Kalian nggak akan nyesel. Di sini itu harganya mulai dari 800 juta keren, nggak kalian tinggal di hunian yang benar-benar besar dengan harga yang terjangkau. Uh, nggak ada lagi size sekarang. Tinggal di selatan Jakarta dengan harga yang sangat murah. people kali ini aku udah ada di depan unit tipe 8 dengan luas land areanya itu 120 square meter dengan building areanya itu 142 square meter nah di dalam unit 8 ini ada 3 plus 1 bedroom dan juga 3 plus 1 kamar mandi juga oh, keren gede ya ini kalian lihat dari depannya ya rumahnya ini konsepnya minimalis ada desain-desain batu bata yang bikin rumah ini terlihat sangat cozy dan juga udah ada karopinya juga. Uh, kalau mau bicara dari sisi yang sedang aku berdiri sekarang ini, lantainya itu tali airnya tuh besar banget. Ya biasanya kan kecil. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil empat lah, dua lah ya. Dua kali nyuci di sini, itu nanti larinya akan ke depan rumah. Dan di sisi kanan kirinya ini, udah ada taman-taman yang bisa kalian manfaatkan buat keasrian, kalian bisa tanam bunga. Yang penting rumah kalian makin asri, kalian, kalian penasaran gak di dalam kayak apa, yuk kita masuk ke dalam. Nah, dari sisi sininya, itu kalian akan ketemu uh, pintu. Kaya nanti akan akses ke dalam dapur kotor. Dilihat sini, nanti kita akan review juga bagian sini. Nah, yang menarik ini ada jendela matinya di depan. Jadi kayak kalau dari jauh itu nggak kelihatan ke dalam, tapi orang yang di dalam rumahnya itu bisa ngelihat keluar. Jadi membuat rumahnya itu keterkesan lebih luas dan juga ini buat pencahayaan sih, lebih tepatnya. Jadi rumah itu kelihatan lebih tetap asri dari luar. Properti Pipa, selamat datang di rumah aku. Aku mau tunjukin ke kalian bahwasannya pintu di Telaga Kahuripan ini udah menggunakan smart door ya kan, dan di depannya itu tadi ada area luas, cukup luas untuk kalian pas masuk ke rumahnya dan juga kalian lihat di sini ya, masuk masuk masuk masuk ke tipe 8 ini kalian akan menemukan sebuah living room yang sangat luas dan juga di sini itu ceilingnya hampir 3 meteran lebih, kalian bisa lihat ya dan ini ada si kaca tadi tadian dari luar, itu kalau dari sini kan kalian bisa lihat dengan jelas bagaimana penampakan di luar dan ini kalau, ini karena kondisinya lagi sore kalau misalnya pagi itu pencahayaannya bagus banget dan juga di sini bisa dipakai untuk desain-desain lukisan dan di sini juga area TV-nya menurut aku lega ya ini dan kalian bisa lihat nih inner courtyard itu pakai kaca jadi kalau kalian nonton dengan keluarga gitu kan ee, pemandangannya itu asri gitu keren deh rumahnya. Ya oke okay banget, ada hiasan jam dindingnya juga. Dan yang paling menarik itu, ini ya. Kalian harus tahu nih. Di rumah rollingnya rapi banget karena apa di, di tembok ini tuh dia kasih buat nutupin. Jadi kesannya tuh kalian lihat ya, tuh keren banget. Uh. Jadi rumah ini kesannya rapi banget dan asri juga, ih kalian bisa kebayang nggak sih? Dan rumahnya ini di tipe 8 ini langsung menghadap ke danau, ya ampun indah banget dan itu area dapur kotornya juga bisa diakses gitu kan dan juga aku mau liatin ke kalian ini dindingnya ya desainnya menarik banget warnanya abu-abu kesannya sangat hangat dan ini ada pintu kamuflase dan ternyata ini adalah sebuah kamar mandi jadi kalian kalau yang lagi di lantai bawah nggak mesti harus naik ke lantai atas karena ada kamuflasnya tapi ini cukup besar ya aku mau lihat dulu uh. Ini pakai Toto, saya ini Toto nih, aku gak salah loh ya, ini dindingnya pakai Toto, ini juga Toto, ini kamar mandinya, kalau mau lihat silahkan. nah di sini ada meja buat makan juga buat santai-santai nyemil-nyemil gitu nah ini kompor tapi yang kali ini kompornya ada api say ini bisanya menarik ya dengan warna nuansa abu-abunya tuh dapat banget dan juga lemari esnya juga warnanya juga abu-abu kesannya rumah ini tuh uangnya tuh parah gitu loh. Dan ini bisa diakses dari pintu samping carportnya itu, yang ada net corketnya itu. Keren ya, gede banget rumahnya. Penasaran ya? Pengen ya tinggal di sini ya? Hubungin aku dong! Nah, dari depan tadi dari area carport kalian akan temuin ada si handle pintu ini yang besi ini bisa masuk ke area dapur kotornya dan juga di sini ini full dengan fasad kaca juga nih lihat ya. Jadi kalian dari dalam rumahnya nanti juga bi bisa lihat uh, keasrian dari luar ini bisa dimanfaatkan kalian bisa dengan pohon-pohon uh, gitu loh dan juga ini lumayan Lebar ya, kayaknya itu sekitar satu setengah meter. Ini bisa dipakai buat kalian kalau pagi bangun gitu ya kan, jalan. Ini cantik ya. Dan ini yang pijakan kaki aku ini coba disorot. Ini pakai batu alam, ya. Jadi kesan asli dalam rumah dengan inner courtyard itu bener-bener ada di Telaga Kahuripan ini. Keren banget kan? Nah, kalian maju lagi di depan ini. Uh, kita udah langsung akses ke dapur kotornya jadi buat kalian yang punya ART nanti kalau tinggal di telaga kehuripan kalian nggak perlu tuh ART-nya masuk dari pintu depan bisa lewat pintu samping dan juga langsung akses ke dapur kotornya dan aku sekarang lagi ada di area ruang makannya. Nah kalau makan di sini itu kalian merasa seperti lagi di resort ya. Kenapa begitu? Karena lihat sebelah kiri saya itu aksesnya langsung ke arah courtyard yang sangat asri. Bener-bener konsep resortnya itu dapet gitu. Jadi jangan juga aku mau kasih tahu ke kalian area lantai 2 nya ini dindingnya ini full dengan bata merah juga ya kalian harus tahu dan juga desainnya ini ini bukan wallpaper, persai Nah jadi ini tuh kayak uh, semen kasar gitu jadi kesannya kayak abstrak-abstrak warnanya oke okay banget aku suka lu warna abu-abu gitu dan ini boleh lihat dari area tangganya itu ke lantai 2nya itu ceilingnya nggak sempit. Ya biasanya kan sempit gitu bikinannya Ini, ini tuh ini tinggi banget Jadi kesan luasnya pun dapet Hi, property paper Kali ini aku udah ada di area lantai 2 Kalian mau tahu di area ini itu Ada working space-nya juga, luas banget Di sini ada kamar mandinya Ini kalian bisa manfaatkan Untuk uh, ruang kerja, mungkin buat belajar anak juga Ini rasa rasanya tuh kayak kita punya living room Di lantai 1 dan lantai 2 Deknya ini luas banget loh silingnya juga sekitar 3 meter juga ini bisa didudukin loh, uh cantik ya. Gue duduk di sini nih kalau punya anak nanti kan anak gue belajar gitu. Mama-mama-mama gitu ya kan, cantik ya say. Terus ini ada ke kamar keduanya dulu. Ini aku mau kasih tahu ke kalian ada sesuatu yang ajaib di sini. Bukan sulap, bukan juga sihir. Masuk. Ini area untuk kamar anak. Ini yang aku bilang tadi dari bawah tuh bisa diakses. Kayaknya ini bisa dibuka deh. Tuh keren lo ya, tuh lihat sini-sini-sini. Ini keren loh rumahnya. Hai, Mbak, aku mau pesen dong, Mbak satu tusuk yang satunya pakai kuah. Makasih. Itu cocok loh ya, kalau manggil ART, ya kan anaknya manja, kesannya ya kan. Ih, enak deh. Bedanya di sini uh, lemariannya nggak kaca. Ini marah anak. Nah, ini yang paling ajaib ya. Kalian harus lihat itu. Tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. aku mau kasih tahu ya. Ini tuh bisa akses kayak dua kamarnya itu dijadiin satu. Jadi kalau dia kakak adik temenan, jam berantem, tuh luas kan? Bisa dibikin jadi dua kamar atau satu kamar aja. Keren ya? Uh, keren loh. Ayo lagi Aku mau kasih tahu. Ini juga ada cendela. Tuh. Bisa kita bisa menghirup udara segar yang ada di Telaga Kahuripan ya. Karena kan ini township yang sangat luas banget dan juga sangat asri. Kembali ke alam Indonesia itu nyata ada di Telaga Kahuripan dan itu bukanlah sebuah mimpi. Ayo kita ke master bedroom yang utama. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat desain buat buku-buku, hiasan atau apa keren ya. Iyalah desainernya tuh nggak main-main. Saya ini Hadi Vincent. Masuk. Kalian mau lihat kamar yang sangat indah impian semua orang yang tinggal di ibu kota punya hunian yang asri penuh dengan fasad kaca dan juga ada kamar mandi pribadinya sendiri. Nah di sini itu bisa melihat uh, pemandangan yang indah. Menurut aku karena tadi dari depan dia kayak ada kubus gitu kan. Ini kamar mandi. Oh ini bukan kamar mandi ini balkon. Coba lihat dong. Aduh keren banget, kalian harus ngerasain ini ada kayak besi-besi vertikal gitu buat buat bikin nuansanya rumahnya lebih estetik gitu ya kan? Coba bisa lihat ke, ke sana, ini ya ini aku tunjukin ke kalian, asrinya gimana. Don't wanna take it slow, just wanna let you know. Ready to spend some time, I wanna spend some time, Need it some time, to grow. Dari samping ini dari kasurnya itu ada full fasad kaca juga bisa lihat pemandangan jadi bangun tidur tuh kan ART gue lagi masak Bibi aku mau makan nih ya kan sarapan dengan melihat alam Indonesia yang begitu indah, aduh kebayang nggak kalian tinggal di alam yang indah gitu ya? yang nuansa resortnya tuh berasa beneran ada, nggak, jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali, tinggal aja di Telaga Kahuripan dan jangan lupa kalian belinya itu bersama real estate agent dari Room A21 nah buat para property people yang lagi nyari properti yang ada di area Parung, Bogor dan Kemang kalian nggak salah pilih nih, kalian harus datang ke Telaga Kahuripan, karena ada lupa, kalian harus Like, comment, dan subscribe YouTube channel rumah A21 untuk mendapatkan properti update di Jabodetabek. Salam properti!